Assalamualaikum warahmatullahi sayyidina Muhammad wa alahi wasahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'adhimi sulthanik. Allahu salli 'ala Muhammad wa alihi Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, wahai Zat yang pengasih dan penyayang. Dalam kesempatan ini kami senantiasa aturkan puji serta syukur kehadirat-Mu Ya Allah Hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan Ya Allah curahkan rahmat dan kasih sayang kepada kami yang hadir pada pagi hari ini di tempat yang mulia ini Ya Allah ya Malikul Mulki Biiznillah dengan izin lah pada pagi hari ini kami berkumpul untuk melaksanakan yaitu pemilihan ketua RW19 Kelurahan Jaka Sampurna, Bekasi Barat Ya Allah, Ya Wahab berikanlah kepada kami kemampuan kemampuan jiwa untuk mengemban tugas-tugas mulia serta kekuatan iman untuk menghadapi segala macam cobaan Ya Allah, Ya Hadi, Engkaulah Zat yang memberikan petunjuk kepada kami tunjukilah kepada kami yang benar itu adalah benar dan berilah kami kemampuan untuk mengikutinya Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang salah itu adalah salah Dan tunjukkanlah kami untuk memberikan kekuatan agar kami dapat menjauhinya Ya Allah, berilah kami keselamatan, kesehatan, kebahagiaan Tambahkanlah kepada kami ilmu pengetahuan yang bermanfaat Dan berkahilah rezeki yang telah engkau berikan kepada kami Berikanlah Ya Allah rahmat dan ampunanmu serta akhirilah kehidupan kami Ya Allah dalam segala kebajikan Yaitu khusnul khatimah Ya Allah Ya ghafar zat yang maha pengampun Ampunilah dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kami Ya Allah Dosa kedua orang tua kami Dosa-dosa para pemimpin-pemimpin kami Para pendahulu kami Jadikanlah ya Allah Semua kegiatan Aktivitas kami menjadi amal soleh Serta ladang ibadah kepadamu Ya Allah, kabulkanlah segala doa dan permohonan kami. Maksud hajat dan tujuan kami karena sesungguhnya hanya Ridho yang kami cari, hanya Ridho Mullah yang kami tuju dalam acara pada. Selanjutnya yang berhormat Bapak Babin Sa'abin Bapak Sulis yang kebetulan Alhamdulillah hari ini bisa hadir Dan Bapak-Bapak pengurus RT dari RT 1 sampai dengan 5 Atau warga yang mewakili dari masing-masing RT Dan juga Bapak-Ibu-Ibu, Bapak, Saudara-saudara warga di RW19 yang Alhamdulillah pada pagi hari ini kita sama-sama sudah mungkin bapak ibu sudah hafal ya. Nah dari yang baik ini pilihlah yang terbaik. Menurut ibu bukan menurut saya. Jadi pilihlah kedua orang ini. Mudah-mudahan nanti ke depan rw 19 dengan dua orang ini akan bisa lebih maju kan gitu. Bisa lebih nyaman dan bisa membawa keinginan daripada warga masyarakat Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua eh, yang saya hormati Walikota Bekasi, Dr. Triadianto yang saya hormati Bapak Camat Bekasi Barat, Bapak Putus Hermawan dan yang mewakili yang saya hormati Bapak Luraja Sampurna Bapak Edi Junaidi dan yang mewakili yang saya hormati Bapak RW19 Bapak Supardi yang saya hormati Forum RW Jakarta Sampurna yang diwakili oleh Mayungki Yang saya hormati Bapak Bimas Pol Jakarta Sampurna yang tadi hadir Bapak Sulistiono Yang saya hormati Bapak Babin sajaka Sampurna Bapak Haryadi Yang saya hormati Bapak Pamur Jakarta Sampurna Dan yang saya hormati uh, RT01 sampai 05 di RW 019 Dan tentunya seluruh warga RW 19 yang hadir pagi hari ini di tempat ini saya Sony Victor Sinabella, atau yang dikenal Sony Sinabella, saya tinggal di Perumahan Bintara Estate di RW 05 eh di 05 dan kebetulan Pak RT saya hadir di tempat ini pada Dadang. sebelumnya saya perkenalan diri saya bahwa dalam mengikuti calon ketua RW ini saya tanpa paksaan, memang ada keinginan dari saya untuk bisa melayani warga di RW 19 ini. Sebelumnya saya bicara juga dengan calon saya, partner saya juga Pak Yanto. Beliau juga ternyata memang benar-benar orang sosial, jadi saya pastikan Bapak Ibu. Siapapun yang menang nanti pada saat pemilihan, beliau akan segenap hati melayani seluruh warga di, kosong, di RW 19 ini. Dan tentunya tidak ada pesan diduga menentukan karena di kita sudah ngobrol panjang kali lebar, beliau orang yang luar biasa buat saya dalam melayani masyarakat. Adapun hal yang ingin saya sampaikan, jika saya nantinya terpilih, tentunya saya akan meneruskan apa yang menjadi cita-cita dari seluruh warga di RW19 yang sudah dilaksanakan sebelumnya oleh Pak RW kita, Pak Supardi Salam sejahtera buat kita semua Perkenalkan saya Yanto Darul Rahman yang biasa dipanggil Yayan mungkin eh, sebagian tahunya ini saya Yayan ya. tapi Uh, nama asli saya sebetulnya Yanto Darul Rahman. Itu nama asli Jakarta saya. Jadi uh, mungkin kalau nanti ketemu di di kurang atau di mana itu namanya Yanto itu nama nama saya. <laughs> ini boleh dipanggil aja juga boleh. <laughs> bebas dipanggil. Iya. Badan sehat, baik-baik hantiannya. Peserta Hmm, di videonya, -dip uh, pengurus nyata dan pengusaha ini um, bersama-sama mempersiapkan waran dan bukan atau jamak untuk membayar pesan Selamat serta salam, tersampaikan kepada jadikan kita nabi besar banget. Selamat Beserta keluarga, sahabat, sahabat, dan kita sebagai pengikutnya saya mendapatkan syafaatnya di akhir jabar yang saya hormati pak masih pakai Masih nih pak ketua rw sembilan belas yang alhamdulillah beliau diberikan sehat selalu bersinergi dengan warga masyarakatnya Pemurus RW Pemurus RT RT RT di RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT wad waktu uh, 27. Mudah-mudahan dalam proses pelaksanaan ini berjalan lancar. Dan Bapak Dadang. Selanjutnya Ibu Haji Sumintarsi dan Ibu <SILENCIO> Selanjutnya Bapak Trisno Sumitro dan Haji Garti. <SILENCIO> Selanjutnya Bapak Haji Sukirjo dan Ibu Ami Selanjutnya, Bapak Irfan. Selanjutnya, Bapak Rudianto. Bapak Slamet Selanjutnya Ibu Manisem nya Bapak Sukem selanjutnya Bapak Ahmad Sulaiman Bapak biar suara Selanjutnya Bapak Anda Selanjutnya Insinyur Muhammad Husni. Selanjutnya Bapak Rizky Ardiansa. Ini raka Nomor 2 <SILENCIO> Nomor 2 Mudah-mudah matanya ditobos Nomor 2 <SILENCIO> Nomor 2 sudah terpilih ketua RW yang baru untuk RW 15 Kelapa Bapak Yanto dan Bapak Yanto dan Harapan saya mewakili Forum komunikasi RW di Jakarta Sampurna, mudah-mudahan segenap RW yang ada di Jakarta Sampurna ini dapat bersinergi dengan forum komunikasi RW karena sebagai wadah uh, komunikasi daripada RT RW yang ada di Jakarta Sampurna uh, dengan memanfaatkan uh, forum RW yang ada di Jakarta Sampurna kita berharap komunikasi kita para RW, para RT ini bisa berjalan dengan baik Apapun persoalan yang ada di lingkungan RT dan RW Dapat dikomunikasikan dengan wajah kita RW, Dan kita berharap bisa mendapatkan suatu solusi yang baik Apapun bentuknya persoalan-persoalan yang ada Dan itu bisa kita bicarakan